Tak terayul, Ustaz, tiga kali, baca dua kali. Dua kali pun panik sekali. Ustaz, kalau sekali pun panik, Yasin, diserak Allah nanti. <tik> Berhenti lah jadi orang, pemalih. Nama baca Yasin sebab Yasin sebagaian... <tik> <tik> <tik> <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy. Tidak. Cuy salam sejahtera buat korang semua. Bagaimana kabar korang semua hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan. Cuci tangan dan selalu jaga SOP, cuy ya. Jaga kesehatan pastinya, cuy. Dan ya kok saya tengok-tengok pakai macam ni tuh kayak cap munjib gitu ya. Aduh Oke okay. <laughs> Yang saya gunakan ini Nggak sama ya Maksudnya Mungkin sama dengan bentuknya cuy. Tapi yang digunakan oleh Cak Moji itu adalah Blankon gitu ya Ini beda gitu ya Oke okay, Kita tinggalkan pasal itu ya <laughs> Kita tinggalkan pasal itu Saya berniat membuat video ini Itu spesial banget Karena Berkat video-video dari channel uh, Senyum Ustadz ini Saya Bisa memperoleh Angka yang Sangat-sangat Aduh Kurang bisa tengok video saya yang ini Ya, Bagi korang yang ingin men melihat reaksi saya tentang Ustadz Syamsul debat Nanti saya cantumkan di atas sini aja juga cuy ya dan saya juga berterima kasih banget buat ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat ya Yang membuat kita tuh terhibur mendapatkan pengajaran gitu ya Dan saya enggak tahu cakap gimana lagi cuy ya Saya kayak gimana ya, saya nggak nyangka aja bahwa ternyata video yang saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat itu bisa menginjak di satu juta penonton gitu ya Satu juta penonton cuy ya Itu salah satu... Penghargaan banget Penghargaan besar banget buat saya cuy Reaksi saya bisa mencapai segitu cuy Dan saya berterima kasih banget buat channel Senyum Ustadz kurang harus bantu sokong lah cuy ya Oke okay, di sini saya akan mereaksi e, dakwah singkat dari Ustadz Cempri Lebat yang berjudul Ada yang cakap pergi kubur tak boleh baca Yasin Dah tuh nak baca surat kabar ya Ustadz Semsyul Debat gitu ya Wah ini kayaknya judulnya Ini kayaknya digabung ya judulnya sini. Ini pembahasan Ustadz Semsyul Debat yang ada di video ini cuy ya Dan langsung aja cuy ya Tanpa berlama-lama lagi karena saya sudah bercakap lama Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Peng Oke okay. Senyum Ustaz. Jadi soalan yang saya tanya awal-awal tadi Awal-awal saya tanya tadi Merdekakah kita? Hmm? Merdeka. Kita belum merdeka Selagi mana kita gagal untuk mengubah Sebab Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas ni. Yang ada niat dan jihad Maka jihad ini ada perjuangan Berubah pada buruk pada baik Baik pada lebih baik Lebih baik kepada lebih lebih baik Sentiasa ada ruang Dr. Fadil Akamsah kata Manusia sukar nak berubah kerana dia tak nampak Sebab kenapa dia kena berubah Kadang-kadang kita -kadang togo kan? Eh kau dia berubah lah. Aksal, apa masalah aku? Aku so asal okay, aku okey, kau sibuk aku? <laughs> <nafok>? Nampak? Orang <laughs> macam ni, kategori dia madar atau madar? Madar. Pakat lah, memang dah tak boleh ubah lah dia tu. Ha, tapi kau dah selalu cakap dengan dia. Bisi -bisi kena kepala kena batu. Bantu -bantu cakap dia. Keras Dari batu macam mah ni. Kadang-kadang tu lah. Dia kadang bahasa tu tak dapat lah. Tak dapat nak ubah tu. Bong up orang faham kot. Bong, up, bong up, ma. Macam tu. Ha. Apa -apa? Bengap Ha okey Apa si Bengap apa sih artinya? Iyo, kadang kita togo dia tak nak dengar kan dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul semua. Cakaplah apa pun. Jadi payah. Oh, tu tak mau ya, suami, ya, ya. kan? suami kita Suami di kita dia ego. Kalau isteri togo dia payah nak dengar. Tu besok. Samalah lah, doa lah banyak. Doalah hmm. apa banyak. Kadang dia ego tinggi. Dia baca surah apa? Telepon bunyi. Dia ambil mata, so, cermin mata letak atas kepala. Samp. Cermin mata kacamata. Apa, oh ya kau, okey, okey, okey. Haa, ya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, tak tahu pula. <laughs> Setengah jam dekat. Okey, okey, okey. Okay. Assalamualaikum. Letak telefon. Dia cari cermin mata kacamata. Di Wah, oh, dia atas kepala tadi ni. Mana pula cermin mata kacamata? Siapa nampak macam mata kacamata? Kenapa? mula anak pun nak cakap dia Abah lah cakap Kau dah pek asal cuma tu Man tampar kan Anak tak berani cakap dah Macam mana pula Abah nak nampah dia dia sendiri Sudah anak asalnya Saya jelaskan sejati kecil Maksud tu Ustaz kita ini abahnya ya simpan cermin mata tuh di kepala gitu ya saat teleponan gitu ya. Ini saya menjelaskan ini untuk teman-teman saya yang tengok video saya ini yang dari Indonesia gitu ya. Pasti nggak paham gitu ya. Abahnya simpan cermin mata di sini gitu ya. Dan dia nggak tahu dia simpan di mana dan dia dia apa namanya bercakap sama anaknya siapa yang simpan atau sembunyikan kacamata itu saya tampar gitu ya, maksudnya ditampol gitu ya <laughs> anaknya kata gitu ya masa ayah tampol, apa? tampar diri sendiri gitu <laughs> gokil banget sih karena bulan abah nak nampar diri sendiri <laughs> gitu sudah anak sonyap sudah hukum, kalau apa bisa-bisa ini mah kau nampak atas mata yang bini nampak atau kepala malah lah yang nampak bini tengok ya betul itu anak sulungnya pandai itu saya kata tadi, keadaan pandai. Anak sulun cakap, bah cuba bah tengok kat dalam bilik yang kakak ke -ke cermin tu kau kalau ada. Yang kakak tengok kat topi-topi cerminan, tadi topi-topi cermin pandai cermin. Loh, teke kepala. Bila dia keluar, kan dah pakai cermatuk. Abah dah jumpa dah? Jumpa dah. Dah marah dah. Lepas tu, bini keluar. Tampaklah, tampak, tampak. Tampaklah, katakanlah. Gitu, kadang ego. Jadi, apa perubahan gitu? Tampar <tamporlah> Oke <tamporlah> Saya rasa Ustadz ini sering ini ju ya Sering tengok via apa namanya Atau belajar tentang Stand up comedy sih ju ya Ini kayak Ceritanya tuh kayak real banget gitu ya Saya nggak pernah merasakan ini Tapi saya kira apa ya, berimajinasi kayak memang pernah terjadi gitu ya. Kayak nyata gitu ya. <laughs> Dan memang lagi-lagi tu memang egois sih saya. Tahan gitu. Pertama, peninjelahan yang kita nak buat ni, lisan gitu. Lisan gitu, cakap lah benar-benar yang baik. Zikir banyak-banyak. Okay. Tahlil. Yang tahlil ni ada yang sebut, siapa baik kundi tahlil dengan aku. Ta. Semalam ada belakang yang syek. Tahlil ni ikut kitab Hindu tu. Tahlil. Hmm. Tunggu dulu, cuy. Tahlil. Tahlil. Gimana sih yang maksud tahlil itu? Saya kayak pernah dengar tahlilan gitu ya. Kalau di kampung saya, cakapnya apa ya? Bangang lah ni. Kadang Malik cakap lah. Tak, tahlil ni. Kena ingat. Zaman Nabi memang tak ada. Tetapi Nabi pesan limankan arujullahu alamal akhir wazakarullaha kasirah. Siapa nak ke rahmat Allah dan nak ke hari akhirat maka ingat Allah banyak-banyak. Jadi zikir itu memang nabi buat. Zikir. Jadi buatlah zikir ingat Allah banyak-banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, saya mengerti, cuy. Yang dimaksud ustaz ini kalau di kampung saya ya, kalau di daerah Dendre Kang cakap tu uh, madamulu gitu ya, madamulu kalau bahasa sini bilangnya, cuy. Yang Allah ilaha illallah, makin sana makin cepat gitu ya. Allah, ya, la ilaha illallah, ya. la ilaha illallah, tu tahlil nama tu. Ya tahlil ya, oh nah, kalau itu Kalau tu nak pergi saman, nak pergi kenuri kat saman, tahlil, dia tak ada apa-apa panik dia, semua pun panjang. Dah hilang-hilang lutut kan bau lah. <laughs> Ni tau, ya, siapa nak pergi kenuri kat saman, tahlil dah tahulah macam mana. Ya ilaha illallah, tu lah, lah. sebab <laughs> imam malang-alangan kalau buat tahlil tu balon seribu. <laughs> dah hilang-hilang lutut tu. <laughs> Biar dia berbaloi sikit, zikir panjang. Kalau sendiri, baik kirmah belum tentu ni lah. Bila yang ni? La ilaha illallah, la ilallah, makin laju kan. La ilaha illallah, yang mana soalan tu dah panik tu. Panik. <laughs> kan, la ilaha illallah. Hujung tu semua dah senyum. Hui, habis dah. <laughs> Al-Fatihah dah senyum ni. Da-da-da. Nah, nah, nah. Mana kejap ni nak makan? Oh, ya yeah, nak makan. Dua pahlawan paling besar dalam kulit tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Tu? Iyo makan ni makan ni niat pula keluarga ni niatkan untuk arwah ayah eh oh untuk yeah, arwah betul-betul betul, eh, betul, betul. untuk keluarga untuk arwah keluarga bagi Perniat, Halo, niat niatnya Jadi niat jangan kan. kesian makan betul-betul <laughs> kan tu sebab tahlil kan apa panjang zikir panjang sikit iyo baru betul itu sebabnya kalau apa, kan ingat tak dulu pernah sahabat tanya Rasulullah, mak ayah dan um, ibu dan ayah aku dah tak ada. Apa yang patut aku buat? Buat baik kepada kawan Allah Yarham ni. Allah Yarhamah. Buat. Pada kawan baik arwah ni. Buat, oh, buat baik. Bari kan kampung ya. jumpa. Assalamualaikum. Cina. Bukan nama sebenar. Cina. Cina. Mihala anak arwah ha. Dia ingat pada bosah. Umak kau Dia dah tak ingat. Umak dah lama meninggal bila meninggal eh. <laughs> 10 tahun Najib. dah Aku ah, ya? jumpa dia semalam. Ha sudah. Agak jauh. <laughs> ah, Kawan tu dah tak ingat kan? Kawan tu dah tak ingat. Ya <laughs> dah tua ya. Ya, ada ah, bawa sokak sikit. bawa benda Allah, Milo, susu, toping, gula. Berih ya Allah, macam-macam kau bagi. Duit tak ada ke? Ada tu. Ingat oh. datang duit tu, ingat leh. Mereka pergi dulu. Selamatkan so, niat untuk arwah. InsyaAllah kita pun dapat Baik-baik. Saya, saya tahu niap, dekat keluarga saya pun sendiri, dekat, dekat kampung mak saya sendiri. Hmm. Dalam bulan Ramadan biasanya kalau minggu terakhir, terawih dengan minggu terakhir, biasanya saya akan cakap dengan sebab kawan arwah saya dekat kampung mak saya tu, tidur orang dengan dia mesti hidup ni. Eh. Saya cakap kepada mereka, Ci, cik, sekarang beritahu Cik Sarip pun kan, berhenti, kapur ni standby, lapis main terawih kan, standby ya, hmm. sampai besok. Dia tunggulah dekat garaj motor parking tu. Yang naik ketongan saya, saya bawa dia pergi makan. Makan karatomiam. Niat untuk arwah Abah. Jentu okay, baik -baik ya. Baik-baik jentu. Salamkah. Bagi makan. Niat Itu yang ikhlas. Jadi lisan kita ni cakap yang baik-baik kan? Karena kan jawab baca Yasin tak boleh. Yo, baca malam nisf syakban baca Yasin tiga kali. Oh ini sesuai dengan judulnya. Jono tu. Ha, baca lah. Sebab Nabi kata malam nisf syakban hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita boleh baca Yasin tiga kali, baca lah. Cuma yang tak bolehnya adalah jangan sampai kita mewajibkan. Hmm? Ha, itu yang tak boleh. Mewajib. Ha, mesti tiga kali. Ha, itu tak boleh. Tidak yo, start tiga kali, baca <laughs> dua kali buat pun panik sekali. Stak kalau sekali pun panik. Ya si diserahkan Allah lagi. Bahawa antilah jadi orang pemalih. Nama je Yasin sebab Yasin sebagai <laughs> Itu ibarat nyanyi dia sebut judulnya je ya. Dia sebut judul saja gitu tajuk lagu kita kalau nyanyi ceritanya. Bobane sekali. Tak ban sekali pun panik. Ya sin sergalah lazim. Balanti jadi orang pemalas. Nak baca Yasin sebab Yasin sebahagian daripada Quran. Tak ada masalah baca yang tak boleh kita mewajibkan. Pergi kubur pagi raya. Tak ada masalah. Poi lah tapi jangan sampai mewajibkan. Mesti pagi raya kedua tak boleh. Mesti pagi raya ketiga, mesti raya pertama tak boleh. Nak pergi-pergi aje. Sampai pulang pi kubur tengah hari tengah hari dah mesti pagi. Potang tak boleh. Pailah. Okey. Okay, okay. Jangan buang aje kau pailah kubur. Minit. <laughs> pi kubur si anak tok kau seorang. <laughs> yang cium jawab, <laughs> nak kubur ni yang main, macam mana? Cium jawab. Kau pergi sekarang. Kau pailah orang-orang nak jalan. <laughs> Situ kau nak Yang buat pun tak pergi. Kita orang, kenapa kita? Kita cucu, macam mana? Dengar lah. Dia sampai ke kubur. Ya Allah. Kau ampun dosa Banyak dosa ni. Dia, dia cakap betul. Hei, berbunyi, kubur. berbunyi lah kubur tu. Berbunyi lah lah. Apa Ya Allah, kau ampun dosa dosor tu dan atuk dunia orang baik. Ya Allah. Kasih. Tapi ini bukan kubur tu kau. Salah kubur pun Kubur tu ada topik lain. Dia nak pergi kubur kan. Tentu semualah tu Sah lah, pergi kubur Pergi tak boleh cair sin tak boleh cair Ada malah Adalah tu Oh iya Pergi tak boleh cair apa Baca sarabah Baca lah Pateha, aku surakah apa yang patut baca Baca macam Pergi pergi kubur nanti tu mengikut amalan orang Yahudi Cina semua pergi kubur pergi atau? Yeah. asal kaya dia payi kita nak payi-payi tetapi kita payi yang membezakan adalah kita mengamalkan amalan-amalan gitu. kita kita surah ke kita bagi, bagi surah al-ikhlas kita baca kursi kita doakan kesejahteraan roh ni tu bezo eh yang orang yang mungkin tapi ku kan boleh kan. ni mata-ratap bangunlah kau bang bangunlah kau bang, bang tahu, tahu, bangunlah kau bangun bangun tahu tuan pun tahu bangunlah dia kan Abang wonder jangan orang kita nak amal-amal insya-Allah. Jadi sao. Liman ka rabbil wala akhir wa zikrullah kasira. Siapa nak karamah Allah nak akhirat ingat Allah banyak. Lisan kita ni penting zikir, mengaji, belajar ngaji. Eh, ya, kemudian Nabi pesan bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bapa rumah jadi sunyi sepi tak ada orang Apa nak dikata. Sebab tak mengaji, paling tidak jadi imam ke rumah, ada la bacaan ayat suci Quran. Sebab anak lisan yang baik-baik. Tu sebab kan eh, anak kita kan sebab hantar dia supaya dapat lisan yang baik. Kalau ada lah anak seorang kita Al-Hafiz. Allah SWT. Bayangkan cucu kau hantar seorang Al-Hafiz. Dapat seorang yang Al-Hafiz. Dia ada kota 10 orang. Al-Quala Goh dia boleh selamatkan pada dengan kau Ya Razob. Wah. wah Ya Al-Quran. quran dalam kepala. Eh. Contoh lah. Saya itu bulan posok. Saya kena jadi Imam Tarawih. Ampak malam. Sebab malam lain tak dapat. Kan sibuk. Cik ramah. Ya. Jadi malam yang terakhir tu saya bawa satu satu imam daripada Ampang untuk jadi imam ke kampung mak saya. Pertama kali bawa imam luar. Hmm. Bila bawa imam daripada Ampang sebab dulu masa saya ciamah tu, tu Masa isyak tu budak tu baca sodaf betul. Saya imam mempengar imam lima rupa-rupa anak AJK, budak Tafiz, tujuh boleh tahun. Sodaf baca Bila bawa sampai ke kampung mak saya, dibawa tarawih tu kan. Ya Allah, mengeletek-eleteknya orang belakang. Saya tak sabdap ni. Ya. Faham <yuk> Late -late. nak mengeletek macam-macam <yuk> macam tu. Contoh lah, Sadat Botulah baca. Ya. Maafkanlah bahasa sayung, kan? Macam tu lah. <yuk> tapi uh. memang Sadat baca. Eh. Ya Rangkat pertama lain patihah lagu dia. Rangkat kedua lain lagu patihah. Rangkat ketiga lain lagu patihah dia. <yuk> pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek nak baca. Selamun eh bodoh panjang. Tak terasa panjang baca budak tu sebab baca solat. Ah itu dia, itu dia. Tapi itu dia. saya tanya mak eh, langsung tak ada gagap langsung, tak ada tak ada betulah memang okeylah tadi rupa-rupanya. Okey, saya, okay, saya di sini saya akan uh, bagi sedikit ya pengalaman saya ya. Walaupun imam ya, Sementara semasa suratnya tu yang dibaca itu suratnya panjang gitu, surah-surahnya panjang cuy. Tapi suaranya suaranya tuh enak didengar gitu maksudnya suaranya merdu kita enggak merasa bahwa surah itu yang dibaca itu panjang gitu ya saya pengen, pernah mengalami itu cuy saya pernah ini secara pribadi cuy ya punya tahun lepas dah biasa jadi imam dijemput jadi imam di istana negara Ada orang kampung cakap, ya Allah saju paud amak eh mana kan paud ke kampung tuh hati betul tuh Soju hati kan, mau botol soju, hati ya mah, kan? macam tuan Tapi-tapi soju powot, soju powot Kambung ya, soju powot Kan, <laughs> Alhamdulillah, mana menaduh cani Alhamdulillah Kan, aduh, tak Kan, patuh deh <laughs> Udah selesai <laughs> <laughs> Oke okay, cuy, video ini kelakar sih menurut saya Kelakar banget gitu ya, karena <laughs> Uh, ada beberapa yang diceritakan Ustadz itu sesuai dengan pengalaman saya, apalagi waktu tentang agama, cuy, ya jujur aja, saya nggak hafal yasin itu salah satunya, cuy, ya dan masuk <laughs> banget diakal gua tuh tadi tuh yang baca yasin tuh cuman singkat aja gitu ya, yasin, sada lazim itu, dia kayak nyanyi ya, dia kayak uh, menyanyikan sebuah lagu, tapi dia cuma Menghapal tajuknya aja gitu ya dan pasal apa namanya tadi atau yang pakai kacamata gitu ya pasal imam juga yang membaca surah itu yang panjang tapi kita nggak kita nggak sadar bahwa surah itu panjang yang dibacakan cuy dikarenakan suara dia yang bagus cuy saya suka banget imam imam apa imam masjid yang suaranya bagus gitu ya karena kita betah untuk sholat gitu ya Walaupun suara surahnya panjang, kita nggak sadar gitu ya bahwa yang dibaca itu... eh, apa namanya... Eh, surah panjang, padahal dalam hati itu kok, kok singkat banget gitu ya, masih mau mendengarkan suaranya itu, itu satu... apa namanya... suatu pengalaman yang menurut saya itu sangat-sangat... Apa ya, saya pernah temui lagi tuh ceritanya cuy ya. udah oh, waduh mungkin itu aja cuy ya. Uh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang request video ini. Masih banyak lagi ya video-video dari Senyum Ustadz yang belum saya react cuy. Saya kumpulkan aja ya, saya download, saya kumpulkan. Suatu saat akan saya react satu persatu cuy, permintaan koran. Oke, okay? dan kalau memang ada masukan, ya ada requestan kurang lagi, kurang bisa request lewat Instagram saya, ya kirimkan videonya nanti saya simpan videonya saja, ya. Dan mungkin itu aja. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.